Sahabat ya Masya Allah Perhatikan di vlognya Airfan Ini Masya Allah banget ya Pinternya BBL Gak takut, gak pantang menyerah Jatuh berdiri lagi Jatuh lagi berdiri lagi Bener-bener jagoan banget ya Bang L Inilah penyemangat untuk warga koron semuanya Doakan yang terbaik untuk Abang Fatih Semoga sehat terus Bahagia terus dan semoga selalu menjadi kebanggaan Kita semuanya Amin dan di postingan ini pun persahabat ya Tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari akun Instagram Zian Mamah mengatakan di kalimat komentar Kayaknya dia langsung lari deh ce, Soalnya lincah banget Masya Allah Tabarakallah Luar biasa ya Bang Fatih Berikutnya kita simak juga persahabat Ini ada momen spesial Cidukan saat live di TikTok ya Leslar emang selalu aja bikin kita bahagia Apalagi melihat mereka berpelukan Insya Allah banget ya Gak bisa berkata apa-apa lagi Hanya bisa mendoakan yang terbaik Semoga leslar langgeng rumah tangganya Bahagia terus dan semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun It's Beauty. Kita Kita fokus dengan kalimat caption yang dituliskan Tadi mau beli daster tapi lihat tukang warungnya begini jadinya beli pisau Katanya tuh ada aja kelakuan gesek dari fanpage ya Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat ya komentar berikutnya Dari akun nenangar underscore mengatakan bukan fokus ke produk yang mau dibeli, tapi lihat dua bucin yang bikin traveling dan ngakak katanya, itu masya Allah, salpohnya sama aksi Lesti dan Bilar yang selalu bikin kita happy kemudian, kita simak juga di uang berikutnya ada tentunya kabar yang sangat spesial membahagiakan dari fanbase Abang L ini luar biasa, keren banget persahabat ya yang berkolaborasi bersama Gruity dan kita lihat persahabat di postingan ini, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, "Alhamdulillah, secret project kami berhasil." Yey, terima kasih, Gruity, ID atas kerjasamanya. Selamat menikmati laser entertainment. Semoga next secret project kedua lancar juga. Amin. Masya Allah, banyak dia bangga nih. Alhamdulillah, fanbase abang L bukan kaleng-kaleng. Komentar pun banyak sekali diberikan, tentunya komentar-komentar yang sangat positif. Dari akun mr.mrs.mrb underscore mengatakan Masya Allah keren Katanya tuh luar biasa banget ya ini emang keren banget Dan kita selalu bangga dengan orang-orang yang selalu tulus mensupport idola kita Kemudian disimak juga di kabar bahagia Indosiar Yang menginfokan bahwa akun TikTok Indosiar sudah tembus 6 juta followers Wow congrats ya untuk Indosiar Semoga selalu memberikan dan menyuguhkan kejutan-kejutan spesial program dari Indosiar yang selalu ditunggu oleh pecinta Indosiar. Kita doakan terbaik, mudah-mudahan selalu menjadi media sosial yang sangat luar biasa. Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan, Terima kasih 6 juta followers, terima kasih sebanyak-banyaknya ya Indosiar Mania. Atas dukungan kalian dan kesetiaan kalian menikmati konten dan tayangan menarik di tiktok Indosiar Jangan bosan-bosan ya Indosiar Mania untuk tetap nonton tayangan-tayangan Indosiar di TV maupun di sosial media Indosiar Tuh Masya Allah banget ya Mudah-mudahan inilah kesengan kita selalu tampil di Indosiar Amin Dan selanjutnya kita lihat juga di ig Tia Bang Boreal. 2 jam yang lalu bersobat ya sudah berada di studio dan pastinya malam hari ini Lesti Bilar penampilannya oke banget nih, keren dan selalu the best Yuk ya, sama-sama persahabat yang untuk support Bunda Lesti Bilar di acara DL5 malam ini Harus nonton sampai selesai ya, karena malam hari ini Leslar tampil bareng Dan selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Kita masih menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV Yang akan selalu memberikan informasi menarik dan terbaru selanjutnya